kembali lagi bersama saya sobat mancing semuanya kali ini saya akan sedikit uh, unboxing Real yang mana pada video sebelumnya sempat saya singgung sedikit nah di sebelah saya sudah ada paket yang datang dan sudah sempat saya buka sedikit walaupun sebenarnya agak sedikit mengagetkan tapi ya e, barangnya juga sampai akhirnya itu ya Oke langsung saja kita buka dan unboxing sedikit Oke beginilah penampakannya sobat angler Pen Battle 36000 HS ini ada spesifikasi dari Girasio Mono Bread and Wake, kemudian Full Metal Body CNC Gear AT100 ya 5+1 Stainless Steel Ball Bearing Line Capacity Super Line Spool. Ya. Nah ini lebih. Jelas ya, spesifikasi daripada CNC. Oke, langsung saja kita buka. Nah, yang bikin saya kaget pada saat pertama tadi adalah ternyata di dalamnya dibungkus dengan koran, bro. Ya, dengan koran. Karena biasanya saya cek di YouTube dengan ada plastiknya seperti plastik kalau macam ya, tapi ini dengan koran. Tapi it's oke okay lah, kita positif thinking saja. <laughs> ya siapa tahu untuk menghindari benturan, jadi ditambahkanlah e, koran agar tidak jadi benturan. Nah di dalamnya, oke, okay. handle dan warna merah. sini aja tertulis pen ya warnanya bagus nih merah oke selanjutnya oke, ini dia penampakannya penampakan daripada reel badak ya sobat pen battle oke okay, pen battle seri 36000 HS ya nah ini mono tulisan ya masih segel ya keras bodinya ya Drugs, ya, ya maksimal drugs sebelas koma tiga kilogram, ya. Oke, okay. kita taruh sejenak. Ada apa lagi di dalamnya? Oke. Okay. ya sini ada ring washer ya oke ini untuk mengganti sobat angler ketika ringnya di dalam mungkin sudah menipis nah, ini dapat bonusnya nih ada nah, ringnya mantap ya kita coba pasang Terpasang dan warnanya wow, luar biasa. Tangan saya ya, segenggaman besar ya. Jadi Pen Battle 36000 HS ini merupakan merek yang terkenal dari Amerika karena kekuatannya jadi pen battle 3hs ini merupakan real legendaris yang menawarkan fitur-fitur yang menarik ya dari upgrade desainnya karena seri sebelumnya kalau tidak salah seri 6000 dan seri-seri sebelumnya itu berwarna gold dan ini warnanya menyala merah ya itu dari desainnya ya Dan putarannya pun sangat soft, ya. Soft, ya. Nah, spinning ini model spinning ya. Harian battle 36000HS ini merupakan reel model baru, ya. Memiliki body khusus, ya. plat samping, ya. Dan rotor yang terbuat dari bahan metal, ya dan sudah menggunakan teknologi HT100 kalau tidak salah tadi saya lihat ada tulisan HT100 nah ini HT100 ya apa itu HT100 ya, itu biasanya eh, disebut dengan Carbon Fiber drop ya. nah biasanya digunakan di ril, -ril yang eh, mahal tapi ini ada di pendetel 36000HS ya. dengan teknologi drag washer ya Anda bisa melakukan gerakan ya yang sangat stabil ya, tahan panas meskipun line out nanti akan keluar dengan cepat ya, ketika melakukan spinning casting ya maupun popping ya itu oke cakep warnanya saya tidak berani buka-buka ya karena ini masih baru sekali sangat ya kalau dibilang masih awam saya dalam untuk membuka-buka ya aku sebenarnya bisa dibuka eh, untuk fullnya eh, ya gitu. Wah, cantik suaranya oke Hai pendetri tiga ya CNC oke okay, sobat itu sedikit uh, unboxing dan review dari saya oke okay, sobat mancing itulah uh, sedikit unboxing dan review dari saya terkait dengan reel badak ini benar-benar uh, luar biasa bodinya kokoh besar dan full metal semoga dapat memberi Gambaran kepada sobat-sobat angler di seluruh Nusantara yang ingin membeli pen battle 3 seri 6000HS yang sangat cocok untuk spinning casting ya Oke sobat mancing sampai ketemu di next video berikutnya yang mana saya akan meng-unboxing uh, reel gawas Ben Zaro seri 3001. Oke. Okay? Tetap stay tune dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Mancing mania gaspol.